Halo, balik lagi di channel saya, Sverik Dan kali ini, gue bersama teman gue, FJabiyun. Dan kali ini, gue mau mereview guild art dari Jovi Ardiguna bersama teman gue. Disini ada apa namanya? Soul chicken skin. Udah apa? Terus, ini Busan, Gokoki. Bukan Busan, nih. Dan bukan gong. Gongchujang Gongchujang Bener, namanya busan, hokoki oh, iya. oh, Saosnya iya. gongchujang Ya bener <laughs> Ini Tewon Crispy Chicken Ini yang level 1 Ini yang level, level 3 Rasanya? Sama Ini rasa mie goreng Ini ram Ramyon Nyugur Gogi Terus ini Gannam Kiss Ball Oke, gua nggak mau lama-lama lagi Dan sebelum kalian nonton Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe Dan di share di media-media sosial kalian Dan pantengin terus video gua orang karena gue akan kasih giveaway kalian untuk seribu subscriber Menuju seribu subscriber gua Dan gua akan pilih tiga orang pemenang Dan jangan lupa untuk di komen Tentunya harus di subscribe dan di like Baru kalian akan menang Oke, okay, kita mau yang mana dulu nih? Mi dulu aja, Mi Mi dulu Kalo ya? Dan... Oke okay. Mau campur atau Ini belum ini belum juga, juga. Enggak bisa aja ya kita aduk dulu ya jam enam lamian ini banyak sih ya. ya. ini ada minyak giginya nah. wangi banget bong ini wanginya ini dari daun bong ya Ini kayaknya om ini dari Lombok, hmm. ya kan? Sama bumbu, bumbu iya, mau oh ini bagus, ya, oh, iya, ini harganya degul Raymond good Ini harga delapan ribu rupiah, Tidak. makan guys Ini gara-gara kelamanya kita, jadi agak kempek dan gara-gara kita psbb, jadi kita harus bawa pulang, nggak bisa makan nggak bisa makan di tempat. Jadi untuk orang yang suka manis, pasti, sih, pasti. lanjut. Oke, sekarang gue mau coba busan opoki cuja Ini harganya Rp30.000 Ini ada toki. Terus ini ada odengnya, no? Udah dipotong-potong. Odengnya juga rasanya banyak ya, nggak solid. Gede Udang gede-gede. Ini kayaknya dua tusuk deh dia. Oke. Okay. Karena kalau tempat lain kan kecil-kecil. Uh, ya. Ini kita pakai mangkuk sendiri ini karena di menjaga, menjaga agar kita fisikalisasi. Hmm. Mininya juga bumbunya jadi kental ya. Kental gara-gara kelamaan. Heeh. <laughs> ya. Harus sih enggak kental. Bumbunya sih pedasnya ini mantap sih. Gua mau makan tapi tunggu bumbu-nya dulu. Udah. <laughs> Oke. Okay. Makan. Kita makan tokoy eh tokinya oh, dulu ya. Hmm ternyol ya, hmm. udah ujalan membingin dia nggak keras gitu. Iya biasa kalau misalnya yang udah dingin kan, keras, yang keras. kurang jago masaknya dia keras, soalnya kan ini dari tepung beras okay. Kalau nggak jago masak pasti keras. Udah dingin sendiri juga nggak nyangkam. Nah, Habis itu pas lah sama Rida kita. Gitu. Bumbu golden jangnya juga pas ya pedas juga enggak tanda buat oh, kalian kan? buat kalian yang kurang peminat pedas ini bisa masuk juga sih ya kan nggak begitu pedas oh udah habis udah Kita mau apa lagi nih? Skin ya, chicken skin ya Ini ada So Chicken Skin, ini harganya dua 22.000 Untuk porsinya ini lumayan banyak Banyak banget ini, habis itu gede-gede Untuk gede-gede, panjang Beda sama yang merek itu yang harganya sama juga uh. ini lebih banyak sih ya iya. tapi, kalau tapi yang, yang merek lain, gue, gue kena itu 11 potong Oh gitu. Nah, ini, bro. Bro, ini mah nggak mungkin kayak itu. Tapi saya ya. ingin iya. masih ada bulu bulunya sih. Iya ya. Masih ada bulu bulunya tipis. Kalau misalnya kulit ayam tuh kalau ada bulunya kayaknya kurang menarik. Kalau bisa bulunya ini kita singkirkan dulu ya, gengs. Kalo coba. Ngebohong bukti. Kalau cuma bulunya itu. oke. Masuk crispy ya? Nanti berlalu lama? Iya. Enggak, tinggal ember. Tidak. Hmm. Besok garingnya itu pas, tepungnya juga pas. Enggak, enggak over, enggak overcook juga ya. Sih pas. Cuman kalau kayak gini doang sih agak biasa aja Harusnya bisa kayak ayamnya juga gitu bisa digimbing Iya Jadi orang kan bisa ini Masih ada perpaduan rasa deh buat di lidah kita sih Mungkin ya? kalau dicampurin buru-buru cujang enak kali Coba Coba Enak. Enak. Enak. Oke Lanjut ke Chicken Ini ya. Ini yang level satu, Ini yang level 3 Ini rasa indomie goreng Ini harganya itu Rp30.000 Porsinya ini segini Sama yang level satu lebih banyak gak tahu kenapa nah, terus ini kita bisa pilihan antara kita mau dipotong atau enggak langsung berbentuk ini uh, itewan yang itunya ya jadi mas utuh gue coba yang level 1 karena Nggak. bisa level 3 agak sedikit crispy ya. iya Coba kalau misalnya lagi panas-panasnya kayak saya di brand yang yang sebelah itu pasti lebih enak. Kalau misalnya kita lagi panas-panas sih -panas, ya, pokoknya kayaknya makanan itu kalau udah dingin banyak kurang ya. Lagi makanan kayak goreng-gorengan kayak gini hmm. itu kalau harus lebih panas sih lebih eh, di kita sih ya. Iya kelamaan. Hmm. Habis itu juga kita kan lagi PSBB, nggak boleh makan tersempet hmm, ini kayak waktu untuk bawa pulangnya juga mau makan waktu sih Kita ya, coba dong, coba waktunya ya Ini potongannya gede-gede sih, habis itu dagingnya itu tebal juga Tebal oh, banget juga ya. Apa, Dagingnya juga tebal banget banget coy terus tepungnya, tepungnya ini enggak terlalu enggak terlalu banyak gak tepung kata sih enak kata Jofi uh, lebih enak sih favoritnya dari gorengnya ya dari gorengnya <laughs> ya oh. makanya oh. kita coba yang enak yang lain ya biasa lah karena kan udah sering juga ya banyak di tempat-tempat lain Lanjut ke lupa loh Ini harganya tuh hmm, 23 ribu Isinya 8 3 6 9 9 cheese ball Oke lah, karena kejunya juga Kita coba apakah ada rasa kejunya atau tidak nah makan ukurannya sih nggak gitu gede ya Iya <guluh> ini keju mozzarella ya mm -hmm. nggak usah makannya pas panas iya jadi bisa kayak ditarik ya mm -hmm. ini si kejunya kebal sekali untuk kaldu 23.000 puluh tiga ribu gram enam cheese ini <guluh> worth it ya betul kayak sih, malah kan keduanya juga pastinya kan dua bukan yang paling paling gitu. kebawo, ini bentuknya ini kayak apa? Potcon ya? Bukan, kayak kentang. Potcon itu untuk popcorn Iya bisa, tapi iya. Yang kayak yang tentang top -top. Oh, pot. Oh, kentang. Potetot, potetot yang itu yang. Potetot. Pot kau main. Dari V tak punya. Iya, jangan brand lagi bentuknya hmm. menurut kita untuk uh, makanan kita ini gila Korean street food ini yang dari kak jovi hmm. enak, ya? enak sih untuk harga worth it, harganya juga nggak terlalu mahal Enggak. karena korean food yang lain tuh mahal-mahal biasanya nah terus kalau misalnya kalian pakai Shopee Pay, cashback 30% maksimal Rp15.000 lumayan kan? buruan datang ke Yildak Memain di anak -anak. daerah tempat kalian tinggal ini gue beli di Krekot Krekot pasar baru Jakarta Pusat ya? Pusat atau apa? Pusat tapi yang gue favorit gue ini yang ini sih Busan. Busan, Busan, Busan Oppokki. Ya kan? Hmm. Odengnya enggak amis. Hmm. Biasa kan ada odeng tuh benar-benar amis, Ikan itu berasa banget hmm. amisnya. Ini enggak. Tapi itu e, itu bener-bener empuk meskipun hmm. agak agak lama ya, hmm. kita udah hmm. udah lama makannya. Oke, siang review gue bareng sama SJ Cabi. Jangan lupa untuk di like, komen subscribe, dan di share di media-media sosial kalian Dan see you di channel-channel saya berikutnya Dan nantikan giveaway menuju 1000 subscriber Bye-bye